aja Bangka, hari ini saya Birsa Pirdaus sangat berbahagia sekali karena oleh Bang Alvin saya diajak ke suatu tempat di Bangka Barat tepatnya ini Tanjung Nyur ya saya pernah ke Tanjung Nyur tahun 95 dulu berperahu dari Pakalan beras ke sini ya dan hari ini untuk kali kesekiannya, kali keduanya cek sini Alhamdulillah ternyata di sini nelayannya oke banget kerasinya yes banget dan trisnya, boleh dicoba makasih Bang Alvin mudah-mudahan nanti uh, survei kita ini bisa kepada para Datuk untuk bisa kita gajah ke selanjutnya Siap. harapan uh, Bang Alvin nanti apa hasil survei? Ya, uh, kita tentunya sebagai orang bangka harus banyak belajar dan tahu daerah-daerah kita baik sejarah, budaya kita juga ada Elvian ya sejarawan kita dan luar biasa Bang Gersa Uh, orang bangka yang Duli, kawa Kawa di Mulun. kami orang-orang muda ini. Terima kasih banyak pada Datuk Irsa Datuk Rio Banting ini Luar biasa, salam jelajah Saya koreksi sedikit ya ini uh, Jangan mereka Mengaku mang, mang, muda, terus kita di tua <laughs> Kita belum tua, mereka sudah <laughs> <sering> terlalu muda <laughs> Oke, ya, Siap, jalan Terima <laughs> Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak sepradik semua menyusuri Sungai Jering. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita akan ajak seberadik semua untuk menyusuri Sungai Jering yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat. Titik awal keberangkatan kami menyusuri Sungai Jering dimulai dari desa Tanjung Niur, dipandu langsung oleh sesepuh desa setempat. Yeah. Kata lain jengkol dalam bahasa bangka, tanaman yang memiliki aroma khas dan sampai sekarang buah ini masih banyak peminatnya. Kenapa sungai yang kami telusuri ini bernama Sungai Jering? Mungkin banyak orang bertanya kenapa, sementara jering itu sendiri adalah jengkol. Menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat bangka sejak dulu hingga saat ini, ketika pertama kali ditemukan sungai ini belum memiliki nama. Di sepanjang sungai terdapat banyak pohon jering atau jengkol, sehingga pada saat itu tercetuslah nama sungai ini yakni sungai jering. Namun sekarang, di sepanjang sungai jering tidak akan kita temukan lagi pohon jering atau jengkol, malahan kita akan banyak menemukan pohon bakau. sungai terbesar yang ada di Pulau Bangka sungai ini memiliki banyak anak sungai antara lain, sungai Tanjung Niur sungai Limbung, sungai Manise sungai Rande, sungai Temiang sungai Pengalen sungai Penyampak, sungai Kayu Arang sungai Rangkui, sungai Mancung sungai Ruap, sungai Mentubung sungai Jering Kecil sungai Belar, sungai Beras dan sungai Limang Pada masanya digunakan sebagai jalur transportasi laut menghubung antara Pulau Bangka dan Palembang, di mana Pelabuhan Kayu Arang merupakan pelabuhan kapal feri Palembang Bangka yang berjaya pada tahun 90-an. Namun pada akhir 2000-an, pelabuhan ini berhenti beroperasi, dan sekarang pelabuhan kapal feri Palembang Bangka telah dipindahkan ke Muntok. Yeah, yeah, yeah. Kas kejayaan pelabuhan kayu arang masih bisa kita lihat sampai sekarang, dengan masih adanya puing-puing dermaga pelabuhan. Lokasi ini di Kala Sore cukup ramai dan menjadi spot favorit bagi para pemancing, baik penduduk sekitar maupun dari luar. Aylo. surganya udang selain ikan karena di sungai ini terdapat berbagai macam jenis udang dari udang rebon sampai dengan udang satang hal ini dapat dibuktikan di sepanjang aliran sungai jering maupun aliran anak sungai jering dapat kita temui Tugu apa itu Tugu? Tugu adalah alat untuk menangkap berbagai macam jenis udang yang digunakan oleh para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari aliran sungai jering. Selain itu, bagi mereka yang hobi memancing, tak salah memilih sungai jering sebagai spot memancing. menyusuri Sungai Jering dari hilir sampai ke hulu. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Terlihat jelas harmonisasi alam antara sungai dengan ekosistem pendukung lainnya. <tik> Tapi ketika sampai di hulu Sungai Jering. Kami dikejutkan dengan pemandangan yang membuat miris Sejumlah tambang timah rakyat beroperasi di sana Apabila tambang timah rakyat ini dibiarkan terus beroperasi Maka akan berdampak langsung pada ekosistem yang ada di sungai jering Dengan kata lain, keasrian alam sungai jering akan rusak Akan terjadi pendangkalan sungai dan hilangnya tanaman mangrove Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup berbagai hewan sungai seperti ikan, udang, dan lainnya Dampaknya juga akan langsung dirasakan para nelayan yang menghentikan hidupnya dari sungai jering Karena rusaknya alam sungai jering ini Padahal, sungai jering ini memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik Tak menutup kemungkinan, sungai jering ini dapat dijadikan salah satu sport wisata air <tuh> beberapa tempat di tikungan kulu itu ternyata banyak terdapat tambang-tambang e, timah dengan ponton yang luar biasa banyak nah, salah satunya kita lihat ada di pinggir ini nah saya kira tadi sungai ini terbebas dari ponton -tambang. menarik, menarik. Nah, kita mencoba untuk memancing e, di beberapa tempat memancing ikan memancing udang dan ternyata yang dapat hanya ikan kecil uh, itu pun bukan ikan hanya sejenis belut begitu nah, jadi saya kira apakah sungai ini tidak memiliki ikan atau tidak saya tidak tahu juga padahal umpannya sudah luar biasa bagus umpan yang kita bawa itu berupa udang dari Tanjung Nyur Yang memang merupakan penghasil udang di daerah Bangka ini Ya, Salah satu penghasil udang di daerah Bangka ini Kita memancing dari pukul setengah sebelas siang hingga sore hari ini Ya boleh dikatakan tidak menghasilkan apa-apa Tetapi meskipun demikian ini perjalanan yang sangat menarik menariknya karena kita menyusuri beberapa anak-anak sungai uh, dari das jering ini diantaranya sampai kita ke sungai paling hulu ya pangkalimbang Pang salah satunya dan di hulu itu sungai uh, mancung ya sungai mancung yang luar biasa harusnya tadi begitu sangat deras Nah mungkin deras itu karena uh, sungai yang hari ini pasangnya sangat luar biasa dalam. Nah, hingga akhir ini akhirnya kita sampai pada pukul 5 lewat 44 menit di dermaga Pangkal Kunyit. Ya, Pangkal Kunyit ya, Kayu Arang. Ini uh, dan menariknya di sini kita masih berusaha untuk mancing apakah ada ikannya nanti kita coba keberuntungnya sini dan salah seorang teman kita ada di sana sudah menceburkan pancingnya nah itu eh, saya kira itulah eh, mungkin ini eh, pengalaman yang menarik ya menarik nah itu ternyata ada eh, sangkutan apakah sangkutan ikan atau ikan atau atau uh, apa namanya <laughs> sangkutan perampok kita nggak ngerti. Nah, namun luar biasa ini kita rasakan sensasinya. Hah? luar biasa luar biasa ya luar sangat gede. <laughs> gede. <Bidanya lepas. laughs> oke okay, terima kasih banyak ya. Oke okay. salam untuk kawan-kawan semua. Target kita, sasaran kita hari ini, bahwa kita akan survei di Sungai Jering, ya, untuk keperluan nanti uh, jelajah Bangka Peduli Kampung. Kepada datuk-datuk, dapat kami sampaikan, Datuk dan datin, bahwa ternyata Sungai Jering ini banyak anak sungainya, baik yang... Anak sungai dengan di hulunya ada perkampungan ataupun tidak dan uh, setiap anak sungai mempunyai potensi masing-masing tentunya <tuh> seperti tadi di kampung apa tadi ya kita di dusun apa uh, apa Pang, uh, Pangkalimang itu ya hmm. ternyata di dusun itu yang merupakan bagian dari desa uh, Pangkal Beras. Mereka kehidupan sehari-harinya menurut saya luar biasa ya dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Jadi Kepala Dusunnya bilang bahwa mereka penghasilannya kalau lagi musim kepiting mereka nangkap kepiting. Musim udang mereka tangkap udang. Kemudian pada saat musim uh, madu mereka ngusung madu gitu ya. Artinya dalam satu tahun penuh itu ada siklus Kehidupan di situ yang cukup uh, menarik untuk kita perhatikan dan kita lihat. Begitu nah, juga dengan daerah-daerah lain di anak salah satu anak sungainya itu yang ke desa Penyampa, di sana ada uh, wisata mangrove. Menarik. Jadi artinya uh, mungkin ya ke depan tak kapan, das jering ini akan menjadi sebuah wisata air yang sangat baik atau bahkan lebih dari itu menjadi sebuah, sebuah kawasan kota air di Bangkok itu dan ini sangat megah statement dari saya atas hasil perjalanan hari ini ke, sangat menarik uh, saya, saya juga cepat terima kasih kepada rekan-rekan uh, dari Desa Tanjung Lio uh, pengontor kapal pemandu navigator yang telah mengantarkan kita dari Moara uh, sungai uh, jerik war sungai kering sampai ke hulunya <tuh> yang memakan waktu uh, nyaris satu, satu hari uh, nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada uh, Ayo, apa pe, pemirsa atau penyemak atau apalah gitu bener uh, uh, uh, uh, di sini kita apa tuh, uh, uh, ada semacam pengenalan secara geografis uh, khususnya sekian banyak sungai besar yang ada di Pulau Bangka salah satunya adalah Sungai Jering gitu. Sungai Jering ini uh, uh, terletak di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang bermuara di desa Tanjung Liur dan berhulu diperkirakan sekitar dusun belit atau uh, sampai ke desa tebing kurang lebih <tuh> uh, yang mana ada sungai tersebut uh, sangat uh, yang di sepanjang Sungai Utama Sungai Ceng itu terdapat banyak sekali anak sungai. Salah satunya uh, yang yang tadi kita singgahi bersama yaitu Sungai Limang yang uh, berhulu tidak jauh dari dusun Pangkal Limang yang merupakan masuk, masih masuk wilayah Desa Pangkal Pras kecamatan Klapat Kabupaten. Uh, begitu juga dengan anak sungai yang lain seperti anak sungai apa? Jirin kecil. Ada juga anak sungai merah. eh mentubung mentubung terus juga anak sungai penyambang, anak uh, sungai temiang gitu kan sampai di Hulu tadi anak sungai apa uh, sungai Manjung ya <tuh> uh, dan juga di Sungai Jering ini memang uh, sampai hari ini saya juga sebetulnya belum mendapatkan historis tentang sungai ini sendiri uh, flashback masa lalunya ya tapi di sini yang yang yang tersisa dari sekitar tiga dekade ke belakang adalah pas Pelabuhan Ferry Kayuwarang yang pernah beroperasi di sekitar uh, akhir tahun 80-an, mungkin saya kira pernah beroperasi sekitar belasan tahun lah, itu pada masanya. Gitu sebelum pelabuhan itu sendiri pindah ke uh, bentuk pelabuhan Tanjung Kalian hari ini. Uh, uh, jadi, untuk uh, apa, statement terhadap diri saya sendiri, uh, khusus uh, generasi. Sama-sama, -sama kita Halo. menjaga uh, apa, uh, kondisi Kalian sudah ini jangan sampai uh, terjadi uh, apa, semacam pengurusan secara sporadis. Nah, entah karena itu, tak, tak karena tambang atau apalah, itu kan yang mana tadi uh, sempat sempat juga uh, di bagian hulu sungai itu terdapat uh, aktivitas tambang. Saya yang saya kira masih uh, sampai hari ini masih berjalan ya, cuman karena hari ini enggak ada sempokin cara libur nah itulah hanya itu yang, yang bisa saya, saya hanya itu yang bisa saya saya sampaikan kepada rekan-rekan uh, semua masyarakat atau mungkin siapapun yang bisa yang menyambut uh, perayaan kita hari ini ini uh, ya cukup sekali terima kasih bisa menjadi salah satu spot wisata yang menarik, sehingga bisa mengundang banyak wisatawan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Sungai Jering. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan jaga alam kita dengan tidak merusak alam demi keberlangsungan hidup kita bersama. Yeah, yeah. semoga video ini dapat memberikan informasi untuk spredik semua kita akan bertemu lagi di ekspedisi selanjutnya sampai jumpa dan salam budaya bagikan waktu